Lengah pendek Lengah yeah. pendek Pakai tudung dulu ni Lengah pendek kat ni Nak naik kereta boleh tahan kira Naik bar oh, Naik bar pulak Kalau duduk dah perdiri pegang kereta Nak nah. Kita duduk main eye patch pulak <tos> Nak Nak Nak nah. tarik-tolak Mulut tiuk dia pulak <tos> <tos> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen Please welcome Performance by Abang Di. Gitu, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, pastinya, cuy. Oke, setelah tiga hari, ya, setelah tiga hari, saya belajar gitu, cuy. Saya belajar untuk sedikit memahami uh, dialog atau apa bahasa, ya, bahasa dari Terengganu. Ini kayak Terengganu, ya. Kalau saya, apa namanya, pelajari Terengganu itu hampir sama, ya, bahasanya dengan Kelantan gitu, cuy. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, mungkin ya, mungkin ada sedikit perbedaan yang saya, apa namanya, saya tangkap cuy. Karena saya, beberapa hari ini saya banyak-banyak menonton ya video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya. Saya ada beberapa video original ya, saya langsung ambil dari Youtube beliau cuy. Dan saya banyak memahami dan sedikit mempelajari dari segi ininya cuy. Persamaan dengan bahasa Kelantan gitu ya. Tapi kayaknya... Sama sih kalau menurut saya cuy ya, hampir sama sih. Atau memang Ustadz menggunakan e, bahasa Kelantan kah atau gimana? Tapi kayak saya belajar bahasa Kelantan gitu cuy. Dan Alhamdulillah saya sedikit memahami, jadi kalau e, masih ada yang terlupa atau saya... Memang tak paham sama sekali Saya akan bertanya kepada Quran cuy di video ini Dan saya sudah berusaha cuy Saya sudah menonton berapa video dari Ustadz ya, Demi untuk mereaksi Ini first time cuy ya Saya first time ingin mereaksi gitu ya Kalau menonton Saya sudah tonton berapa video dari Ustadz cuy Dan tak berlama-lama lagi cuy ya Kalau memang suka dengan video ini Silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya Tinggalkan komentar di bawah Seperti biasa Kita akan menggali lagi algoritma Youtube cuy Oke di sini. Ini saya sudah menyediakan videonya. Ini videonya memang sudah lama banget cuy. Awal-awal mula saya mereaksi Ustadz Syamsul depan gitu cuy. Banyak yang menyarankan saya untuk mereaksi ini cuy. Nah ini saya sudah simpan ini videonya saya sudah simpan lama banget cuy. Yang mana judulnya itu adalah Season uh, ya. Di sini dia kolaborasi dengan Season ya. Season dan Ustadz Azhar Idrus cuy. Ini full ceramah. Uh, saya nggak tahu lokasinya di mana gitu cuy. Yang pastinya ini kayaknya kalau kita lihat dari thumbnailnya di dalam sebuah lapangan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Di sini adalah kolaborasi yang sangat menarik. Karena saya fans banget dengan Zizan. Dan kita first time ingin mereaksi Ustadz Azhar Idrus cuy. Langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy. Uh, durasinya panjang juga cuy ya. Seperti biasa cuy ya. Durasinya kena panjang. Korang harus siapkan kopi. Uh, Milo atau Tetarik dengan snack baru kita tengok ini cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Oke, baik. Sebelum tu kita sebelum okay. eh, Syafiq, saya kita dah berdebar ni. Sebelum terusnya, kita ada segmen yang seterusnya saya yeah. berdebar. Sebelum kita nak ke yang seterusnya kita nak ini panggil di kita punya. Ah ini, ini ini ada Dataran Merdeka Sya'alam Alam. Oh di Selangor dua Oh. 2011 ini cuy. 31 Desember ini. Ini akhir tahun ini cuy. Oh berarti ini acara akhir tahun kalau enggak salah cuy ya. Saya enggak mau sota sih, Sotawe, gitu cuy. Tapi ini di Selangor cuy ya. Bener enggak? Ini di Selangor ini cuy, tertulis di sini cuy everybody artis kita saya jemput makcik-makcik pacik-pacik makcik -makcik yang hok belakang sana ramai depan ah hmm. oh, mari oh, depan sikit mari depan mari depan sikit sini da, sini ah. gini gini hok hok mari depan eh ne nah. oh, ah oh, mari depan eh tuan-tuan tuan-tuan untuk selepas ni kita menangkan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, untuk berada oh, di atas pentas tuan-tuan ah. jangan lepaskan peluang jadi boleh naik sekarang insya-Allah. Uh, jangan ataupun tasan nanti belakang tak uh, nampak. Kita biasa gitu semua di depan. Banyak. Yeah. Banyak. Okey. Okey. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tu saya nak tanya, ada yang datang daripada Pahang? Kejap-kejap, Sofian kau orang mana? Saya orang Pahang. Orang Pahang. Okey, tak apalah orang Pahang. Orang Pahang, tepukan untuk orang Pahang. Ya, yeah, saya okay. orang Pahang eh, untuk Herman. Sekian okay. maklumkan. <laughs> saya orang Selangor. Berikan tepukan untuk orang Selangor. Oh berat nan-nang Oh, oh, <laughs> oh berat nan-nang eh. Kita terus langar lah ni oh, Berat sebelah dah Oh berat nanti tak kita buat konsert di Pahang nanti boleh tuan-tuan Boleh insya Allah oh, Aku tak nak jadi MC lah Oh tak apa tak apa sila sila sila <laughs> Okay insya Allah eh. agak-agaknya mungkin dah bersedia untuk segmen seterusnya Ini MC-nya juga saya baru nah, Lihat cek bersedia. siapa ini MC-nya Sebab dia ni Maida Hijau Bagi dia ke mana taw. demo Banyak Oh dia cakap klater Oh, berat, tak kenal lagi ustaz, kena, ustaz, ya, ustaz. Oh, ni Ustaz tak kenal Ustaz, Ustaz, ah, muni sebut Ustaz, mangu, dah mangu, oh, dah, mui sebut Ustaz, kanto ya Ustaz, dah da, kita baru nak Ustaz, oh, kita start. Baru, baru nak Ustaz, semuanya, lagi nah, ni, deh, dia dia dia ada dua, ganu, Aha. zizang atau Ustaz, oh demonstrasi, ya nak, sisa nah. nah. dengan Ustaz ini sama-sama dari terengganu cuy. Ah. Maaf ya, saya ini main belas kasihlah. <laughs> Minta maaf. Jadi saya insya Allah tontonan papan dengan ini dengan Bismi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita mempersilakan Ustaz, Ustaz Azhar Ustaz. Idris. Idrus. Eh, Idrus, Idrus ya itu. <coughs> Kalau lihat muka muka Ustaz hidungnya itu hidungnya tu Arabian banget gitu ya Arab tinggi banget, matanya sipit gitu ji. Ini kayak campuran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuknina maulana Wa kudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajima'in Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu Taala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di tataran Shah Alam pada malam ini. Tidak hujan, langit terang molek. Terang molek. Saya ingat ke dalam seribu orang ni ya, malam ini. Uh, pas ha. banget kaya ni sih, banyak banget. Seribu orang, banyak sih. <laughs> Sebab lalu dekut ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah. <tik> 30 buah. <tik> Jadi Alhamdulillah. Orang muda geng kita. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Orang muda geng kita. Eh, yang datang Dia banyak muda-muda juga ya? Eh? Malam ni... Oh dia nyanyi ke ya, <laughs> Kayak konser ya? Dia tu mesti tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook, dia tu mana ni nyanyi ke? <laughs> Pasal dia tengok satu banner tu hiburan. Oh, ha? benar ya. Persembahan hiburan oleh Ustaz Har dia tu. Ha. Tadi dia pula turun katil dia kata nyanyi lagu bendalah ni. <laughs> Kita tengok baju apa. <laughs> <laughs> ya ya ya ya. Tengok baju. Season mana ya? Eh? eh? Ah. Nyanyi malah, ya. Eh? Ha. Menyanyi kita malam-malam ya. Dah ingat bawa seluar. Ingat seluar. Jadi tadi ada daslog, hiburan, ada nasyid, ada zikir Oh sebelumnya sudah ada ya Slok Maksudnya acara-acara acara lain Yaitu daripada email-email kita kumpulkan Ada beberapa soalan menarik lah Berkenaan dengan kau Nah hiburang. ini ini Saya akan jelaskan sedikit cu uh, Kelebihan atau perbezaan ustaz yang lain dengan ustaz Azhar Idrus adalah dia itu kayak kalau di Indonesia kayak ini cuy, Ustaz apa namanya ini uh, Ustad Abdul Somad gitu cuy, dia lebih memang ceramah asli ceramah agama ya dan men menjawab beberapa pertanyaan hampir sama gitu cuy, kelakar juga, pokoknya iya ya, persi persinya ini cuy. Soalan itu telah. Persi, mal eh, dan ya? persi Ustaz saya Malaysia. Persi Ustad Malaysia. jawab. Pada malam ini boleh. Nah pertanyaan jawab. <tuh> panah pula saya. Hmm. Lama tak naik atas pentas eh pun. Awak kali terakhir dia itu dengan siapa? maya Karing saya. <laughs> Jadi Insya Allah saya akan menjawab beberapa kemuskilan daripada pada orang muda kita berkenaan. Muskilat. Soalan tu istimewa juga lah. Lebih kurang enam atau tujuh soalan berkaitan dengan hiburan. Ah, masalah sambutan-sambutan, okay. <coughs> masalah uh, menyambut Tahun Baru Masihi. <coughs> dan mungkin dan ada selebihnya. Uh, boleh lah. Hmm. Boleh. Ya? Buat mari boleh. sungguh kipak. Perdah awak lalok eh ni. Ye. Ramah ustaz dia. Jadi kita ya? tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada mari dah. <laughs> <Ha? coughs> Assalamualaikum, Ustaz. Ah, dia datang. Assalamualaikum. Eh berjumpa. Berjumpa sama-sama dari Ganu. Nizam. Nampuk. Jadi apa soalang tadi? <tid> Salaam. Salaam. <tid> Assalamualaikum semua. Lagi Hidung sama, hidung sama. Betul ya betul. Hidungnya sama tinggi. Cuma yang aku sikit. <laughs> kita pun pasal resedong tak asal kecil je makan belacang besar sikit ingat je KK mana ni harusnya si olahraga dulu ini je olahraga rahang Uih, kenapa itu ada apa Macam Eran Aziz tau? <laughs> Macam Aziz Sata lah pak <laughs> <laughs> Aziz Sata <laughs> yeah, yeah. uh, Buat ni Ustaz, kita nak mula sekarang Okey, bismillahirrahmanirrahim Apa khabar ya, telah saya alam sebab? ya? Okey jadi malam ni orang saya orang dapat e-mel ya daripada uh, e-mel daripada pengime pengimehlah. Ah <laughs> <laughs> uh, di mana soalan-soalan? Oh di mana tu? Oh. Soalan-soalan <clears throat> ni di e kepada ustaz. Saya pun ambil password, ustaz, password. Oh. <laughs> password pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia ustaz eh. Jadi soalan pertama saya tak tahu lah nama dia siapa dia, tapi yang bertanya kan saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah hukum. ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia, Ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia, Ustaz? Hukum? Soalan pertama dia tanya, hukum berkenaan dengan countdown. Come, Calm. Hmm. Calm down. Dia kata, bukankah ini perayaan orang kapir, perayaan bukan Islam. Countdown tu, kenapa? Saya juga <laughs> ketau <laughs> Come, Calm. <laughs> <laughs> <laughs> Calm. <laughs> Come down, come, come down, come down, come down. Count down, <coughs> <Calm> down eh? <coughs> Mari, apa? Count to kira lah, down ke bawah. <coughs> kira ke bawah. Come. Lebap lepung. Dia <coughs> nih uh, macam gue sambut tangla. Oh, oh. sambut Kira apa tu? Dia kira macam gue malang uh, apa nih uh, malang. Uh, 2011 ke 2012. Ah hmm. oh, maknanya dia malam tu oh malam, tahun, malam bahan, tahun, bahan, tahun baru. Countdown ah. kita tahu itu. <laughs> Come dah. kecik geteklah buku sekolah. dikejar Oh, jangan. kira lah. Dia tak tulis watch sini? Jadi They, daripada 2011 ke 2012. Ya, yeah, perpindahan. No, yeah. Bukan countdown, count up. Iya, yeah, oh, bisa. Uh, yeah, 11 come, jadi 12. So, up, so, kita tak tahu tak? Yeah. Tanya-tanya tu kita biasa duduk masjid sebab. Baik. Baik. Dengar, boleh? Jadi orang <laughs> pun ramah <laughs> dah ditanya mana ni buat countdown juga ni. Tak, wanya. Ha, ni. <laughs> bukan saja soalan awak sini, awak tanya mulut Tanya dalam Facebook, dia kata bukan perayaan orang kapit Kata ulama-ulama Dia tahun-tahun ni, ni bukan perayaan Dunia, masyarakat dunia ni dia ada macam-macam tahun Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam Betul. Ada lagi tahun-tahun lain Kalau kita akan masuk di Thailand Saya pergi minum air itu dekat Naratiwa Berarti minum air, tengok soal khabar dia tahun 4000 lebih Warna? tahun Newton 4000 lebih. Nah, <laughs> takut salah, sok apa salah. tahun Buddha, 4000 lebih. Jadi oh, tahun, tahun mati ini. Oh, oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram tahun Islam, kalendar Hijrah kita. Hmm. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalendar Masihi. Harang dak harang ni perbuatan kita. Jadi cara sambut tang itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hiduk congok <laughs> atas busuk. Nak mengun babi. <laughs> Dah haram kong ni. Yang haram tu makan babi. Ah betul ya. Harang. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambut tang itu yang menjadikan haram. Nah, oh. Nah. Nah. cara menyambutnya okay itu. Jangan tak cik. tahu benda dedah aurat tapi menolong <laughs> macam buruk jatuhlah payah buduh. Nah, auto <laughs> oh, baru jadikan harang. Subhanallah. So, Jadi kita ni alhamdulillah malam ini <laughs> nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak bagi dua warna malam ni eh. Nah, ah ada di sya yeah. dataran sya'alam Ya. Ah. Dataran SyAlam, dataran SyAlam. Berbalik pasal babi tadi. <laughs> babi ni kena nak, nak halal je, ya. letak queue je, barbecue. Halal betul. Ha. Jaleh, jaleh. Boleh ngajak tak gitu? Barbecue. Aduh, Zizan Zizan Tak San. Nak ayuh ke pondok? Ayuh. <laughs> jangan <orden> ikut, jangan ikut. Sugar gula Okey, now tu kepada soalan kedua. Clear ke ada so, ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni? Count up ya. Yeah? Um, count up 2012. Uh, okay, count up. Count Okey kau dah yes, nak tambah tak nak tambah tak ada tambah. <laughs> okay. jadi soalan kedua ya nama tidak diletak juga dia soalan yang bertanya apa hukum main bunga api ha ah, kembang ada api ada betul ni soalan dia ni main kembang api apa hukum main bunga api sat bunga api bunga api kembang api ya soalan ni pasal malam ni orang tembak bunga api dekat mana oh malam tahun baru bunga ini cendek ya. panggil JKK. Ah. <laughs> MKCC MMKCC, ah, Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir dia tidak ada harus. Hak membazir dia tak ada harus. Wajib dengan sunat kau jauh lagi. Benda hak membazir dia pusing antara makruh dengan harang Oh, ah, jadi bunga api ni Membazir Sama ada makruh ataupun haram Kalau kita beli bunga api Maknanya dua tiga belah ia Dua puluh ia, tiga puluh ia Nak main kapung tunjuk ke anak Kalau tangga itu makruh. Tak sabar makruh yang aa, Membazir yang haram Membazir yang ikhwanus syayatin Membazir yang sedara syaitan Ialah membazir yang melampau batas Neh, Bunga api sahaja Rp40,000 Bunga api Rp80,000 Rp250,000 Kalau menggunakan duit orang ramah Lebih-lebih lagi haram Jadi kita hmm. jaga kerja lagi Jangan sampai haram Nampak? Kalau kita 30, haram. Kalau membazir lebih pada haknya Jadi haram Macam kita pakai jang Kita beli jang hak Rp5,000 Membazir Nampak? Nampak? Siapa 150 ribu, 200 ribu Ulama kata haram Siapa boleh buat masjid yang Jadi kalau 100 ribu Untuk bunga api Ini dah dipanggil membazir Yang melampau batas Kalau bunga api 15 ribu, 20 ribu Untuk main itu makruh Apa makna makruh Kalau kita buat Tak dapat dosa pun untuk bendera Palestin dengannya boleh dia pahala dia. kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa Baloh dalam bab mengapi dia bukan perkara mungkar. Dia masalah halangan kita. Neh, jadi kita beri nasihat pada pihak-pihak berkenaan. Kalau bolehlah selagi mana pasar untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap, nah, jadi kurangkanlah bunga api harga ratus-ratus ribu lagi tu. Neh, ha pentingkan rakyat ni dulu. Haa, makru ya kalau, kalau beli, <coughs> ini, tak ada Main tak macam tu Apalagi Haa, kalau berlebihan main, Kita bunga api Ngecung Ngecung Ngecung, ngecung. ngecung. Haa, ngecung ni ngebazir. ada kalanya harang Harang kau ni Kalau siapa putu tangan harang putu tangan bini Bini main <laughs> <laughs> Putus jari bini dua oh, Lelaki sepitar dah Adik dah lelaki <laughs> <laughs> Jadi ada satu orang tu dia untuk tua dia ni jenis, dia bangun tau tapi berakhir blebek Nampak? Blebek, tau tak blebek? Apa ah, blebek? Blebe, membebel Membebel Haa ha. Orang Putih panggil tok somas. much <laughs> <laughs> <laughs> Jadi Popeng, popeng, popeng tak cakap nak larang Bunyi semua mulut jadi nak tidur tak boleh Jadi <laughs> natu yang baik ni seorang ni ni beli ngecum bola ni cucuk kat tok tua. Senyak betul Siapa ke mati. Ah ni kat dosa buat kerja lagu ni. Neh. Owak ngecium bola. Neh. jadi bunga api kalau main hak biasa makruh. Kalau melampau batas siapa ratus-ratus ribu hukumnya tak layak tak syak lagi pada haramnya. Wallahu a'lam. Bererti kalau kita main dengan harga yang murah gitu sih. Itu apa namanya? sebutannya makruh gitu sih. Bukan halal, bukan dibolehkan juga gitu tapi makruh. Tapi kalau berlebihan ya bisa terjerumus masuk kategori haram gitu sih haram. ini menarik ini sih. Paling mendekat ke baru kan. Dok penting bunga api, bunga tayar tak tukar. Bah bah gitu. Tak maaf saya eh, maaf Sekolah pondok, sekolah pondok Rasing Kita bawa yang semalam Show sure, semalam Okay jadi soalan ketiga ya Bismillahirrahmanirrahim Saya Oh ni, saya bahasa, bahasa, bahasa terkandung eh yeah, yeah. Saya berhenti di traffic light Masalah lampu merah. Tunggu-tunggu tripit light tripit light-nya. Tripit light tunggu-tunggu saya. Lampu merah kalau enggak salah cuy ya. Tripit light eh, tripit light cuy. Ya, eh, udah benar enggak? Apa sih penyebutannya ya? Udah, udah benar itu kalau di Malaysia cakapnya tripit light uh, tripit light itu seperti itu cuy. Kalau di sini lampu merah gitu ya. Lampu Boleh lalu lintas. Saya jalan sebab dekat tengah Malang. Ha lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang aja gente tapi seorang ah soalang dia oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. mana saya berhenti di traffic light masa labu merah tengah malam cerita dia dok saya jalan sebab masa tu tak ada orang tinggal kereta saya seorang aje <laughs> ini banyak sering-sering berlaku dok dia tulis sat saya tak percaya soalang ketiga ustaz <laughs> saya faham maksudnya kita dok lebong go <laughs> dia berhenti traffic light tengah malang boleh tak dia jalan ya yeah, maksudnya menyeberang gitu lampu merah ini Lapu bukannya Megoh. peraturan jadi seorang eh uh. yang le <laughs> jadi <laughs> seorang ya yeah. seorang tak ada masalah tu ditanya buat <laughs> benda soalan <laughs> gini gitu lagi tanya tak betulnya nah. jadi <laughs> dia takut harang kau lampu merah Nah, nah pasadu, kenapa katakan. disangkut potkan dengan agama gitu ya? Pertanyaan ini, aduh... Apa sih? Ini bukannya melanggar, iya melanggar peraturan lalu lintas, iya melanggar peraturan negara gitu ya? <gupin> Bukan, kenapa harus disamakan dengan agama? Kalau gitu. kita gitu, langgar lapu megok haram, dok haram, langgar tiang lapu haram. Jadi <swek> nah. <swek> langgok tiang harta rakyat haram, neh? Jadi kalau berhenti tengah malang orang tak tak Dia tujuang buat lapu ni Kerana orang oh, sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk Jadi kalau tengah malang sibuk tak? Dia sebuah kereta dia ada Tak sibuk? Kalau tak sibuk jalan Tunggu ruang dia situ Haa ah, betul Haa nah, betul oh. Sebab tu dia kalau-kalau maknanya Kalau sibuk gitu, Dia buat traffic light tu ada sipang tak betul Sebab ada sipang yang tak ada kereta Macam di kapu-kapu ada sipang Ada tak kena dia tak buat traffic Dah Dia sebulan seorang Dia berada tu tapi lain like, awak benda. Jadilah ni dia seorang jalan je. ni Ni kadang-kadang berhenti juga. Nah, berhenti tak gerak. Setunggu. Kuning kan, berihlah lalu <tuk> Nampak. pukul 2 pagi berhenti. Nah, ha, maknanya tak anyak ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah, tidak. Nah, nah, nah, tapi masalah ukur tu hang. Nah, ha, nah, mayaso rabang garik baru nak mayang aso. Nah, orang bang Zuhur baru nak mayasubuh Mm. <laughs> Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu bergeti tengah malam dia buat main sibuk. Main sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita bergeti tengah malam tunggu hak benda situ. Ya <laughs> nah. masuk di dia ke. Si. nak langgar dak berani. Takut terapi ada. Terapi pun dia godiga bagi terapi ngigau tak terapi. <laughs> okay. Mana tidur tu? <laughs> eh bergeti dak berani. Kita kata jalan. Eh tak boleh tak pasal mana tahu kok terapi lalu. Atu di kata tu. Ah masa jadi masalah gini dalam bab peraturan hukum dunia ni hmm. dibuat untuk maslahat orang ramah untuk menolak mudarat. Nah, betul. Bila <coughs> tidak betul. ada mudarat dia ada tasamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar menawar ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita Rahim oleh Allah. Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ada orang jangan terus tengok dulu kiri kanan depan belakang nak jalan lama-lama jalan-jalan kelok nak nampak tak ada orang kadang-kadang eh yang banyak accident itu tak ada orang gerak lekuk pala lekat telah magak lori leh ha tu dia ni malam-malam bereti siapa tu boceng baru tahu sempurna kan saya ha saya saya bodoh dia tu bodoh apa dah zat betul Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Said. Eh? Soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik, alat muzik tu najis? Ha. Ah, kan Alat muzik. Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? najis. Ha, ah, dia ada soalan ni dia kata betul ke dok alat muzik tu najis? Alat muzik ya. Betul ah, huh? Memang lahji Getar kau kena tak ayam <guluh> <tik> <tik> <kuluh> Kau kanya kau ustaz bisa jawab itu cik Saya tak berfikir Oh berarti selama ini benar gitu ya. Najis gitu. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab fikah kok benda yang keluar daripada kemaluan. Oh. Anum. Binatang hok naji dua. Anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hok mati tanpa semelih, manaikang manusia, haiwan, eh, ikan dengan belalang. Hok lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Napa ah pegang piano kena basuh tangan. Apa? Masa <coughs> nak sembahyang tadi. Nah, Dorana basuh kakinya. Nu. Dah kita gi-gi eh gi, gi, uh, gerabane ubi tadi. Ha, dak. Ha jadi pelik benar no, kita tu nak di bukan. Neh, jadi hok salah bukan zak gitu. Neh, bila kita gi main tu siapa dak ingat ke semayang bang. Dak ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Neh, ha, patulah kalau kita kata harang, harang, harang, soak mahu tak tahu ke benda Nah, jadi benda hok tinggal nah, Kalau benda ni tak mahu le, Allah takkan sediakan kepada kita Sebab tu kalau tengok, dua perkara hok manusia suka Nih, hok manusia suka lah Music dan nyanyiang Betul. Music ni bunyi-bunyiang dan nyanyiang Nampak? Dua ni manusia suka Nak kata harang, tak mahu le, tak boleh Dalainya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga Dalam mana-mana kitab hadith pun dalam bak nekmak syurga Ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik Dalam syurga ada nyanyian Bermakna dua benda ni benda yang molek Benda molek saja boleh masuk dalam syurga Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga Jadi yang jadi tak molek ni orang yang bawa muzik tu Bukan muzik tu oh, oh. Orang yang bawa muzik Nampak? Tengok kata budak-budak tu ikut ke muzik siapa? <laughs> siang tengok ke dia Layang ke muzik siapa? Tak semayang Tak jadi bodoh ke kura Nak orang mana muzik dengar Gak lagu tapi pergi dengar orang ngajar Boleh kenal rukun Semayang batas semayang Ni muzik pagi petang siang malam Lah lah dia tak kenal siapa diri dia Kenapa dia dicipta Nah, Apakah perintah Allah? Apakah tugas sebagai khalifah? tanggungjawab dia dengan anak bini dia dengan negara sama-sama jirang sekapung bidak erti kerana music music music nah music music music semua berlebihan yang sampai yang haram, ya sampai jadi yang salah yang salah yang tak mone <tuh> ialah manusia yang melayang music itu hmm. dalilnya yang masuk neraka geti -ge, getar ke orang orang yang masuk neraka geti -ge, derang ke orang Tak lah mana-mana lagi jumpa di padang mahsyab jujuk juuk, piano nak masuk neraka. Orang eh. Nak mereka awak tanya dah korang ni. Ne, piano, drum, gitar masuk neraka. Piano kata, "Oh, dak itu <laughs> yang hari tu." Ya masuk neraka siapa? Orang. Orang, orang, orang, orang yang <tuh> main music. Jadi dia tak kena kendalikan music, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak Tidak Ah, Salahkan diri dia Sebab tu kalau kita ni ada nah, Basic Basic ni mana kita ada asah Kita boleh jadi siapa saja Malaikan benda yang haram dengan tautok Nak? batu orang Dan ada basic agama Tak ada masalah Dia menjadi penghibur Dia ada landasan dan sempadang. Dia jadi pemuzik Pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia hmm, Nampak? Betul jadi yang salah yang najis ialah akhlak manusia yang kotot, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu alam. Ya, hmm. alhamdulillah alhamdulillah ya. Ada soalan dia tanya kita sat. Memang kan najis. <laughs> hmm. Tak penuh kotok kita dalam jambang. Siis. Bagian orang dalam tandawang. <laughs> Bagian tamboh dak <laughs> Kita nak kemah-kemah Kemah sikitlah. Okey. Tadi jadi BC dia pula. Tadi jumpa belakang tu. Oh. Dia kata saya dia kata macam dia dia lah dia. Nampak macam ke si, imam muda dia tapi oh. hampir sama ya mukanya <gzub> ya. jenggut tinggun tunggu, tunggu aku kata tak ada kata. Ajak. Dia kata dia kita kata tak apa, jadi Imam muda kala itu mudeng sabar oh. <tik> <tik> Kita tengok dah cakap mi lama ni Mula-mula macam -mula Imam muda tengok lama sikit Macam nepa <tik> <tik> <hati>. <tik> <tik> okay. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima <tik> Pohon ni pelik sikit lah, kita baca letak dia 2-3 kali kita baca saak. Soalan dia berbunyi Hari tu saya bawa kereta melalui Highway LPT <tik> Saya tembau laju sebab tak ada orang Masa tu Meta kereta saya 180km pejang Tiba-tiba ustaz potong saya berdesut macam pelesek Bawah sekali tak? Oh. Jadi soalan dia Berapa meta kereta ustaz? <Syears> ini anak muda ini Kasih soalan ini cuy Unli banget ya. Bauh sekali ni. Hari itu, eh sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta kereta saya melalui highway LPCI, bikin Saya sembo laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km panjang. Tiba-tiba ustaz potong berdesup macam plesit. Berdesup macam plesit. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya tu? matematik kasi ni matematik ini soalan ni nak mampu aku <laughs> ada juga soalan gini aduh dah apa ni soalan aduh <laughs> pusing ustaz nak jawab aku mana eh Hit. Dia lari seratus lapan puluh, kita potong lagi Berapa meter ustaz? meter saya seh <laughs> <laughs> Seh tu ke? Cuma dah kalau tak ada orang Jadi orang khabar Duk kena sama moh, samang kau Kakak sapar surat, kakak sapar surat Jadi orang kata ustaz gini Denk laku tinggi, lari lebih pada seratus lapan puluh Duk kena samang, jadi 300 dah Tiga ratus dia uji dia, baik kita uji sejek Nak? Ha, kita pun tak ada orang Nak buka lapu 203, 204 Ha, ha, ha Ha, kalau tak ada orang Ha, kalau ada orang baru 400 <laughs>. <gulit> Ha, ha, ha Ha, dia ingat dia laju dah sebaru <antenna> <coughs> <laughs> Jadi tak ada orang tak boleh neh tak ada orang sekali sekala. Ha. Sebab kalau satu hak kita kena surat satu pak satu. Aduh. Baru ni kena 81 km sejam. Karena di sini 70. Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Kena lajulah makna dia sah. Sekejap je. Oh ielah. Sekejap a. Eh. Daripada KL Terengganu je oh. LPT, LPT. Ah, LPT, t ya yeah. <laughs> Ada je kok soalan itu Ada soalan itu kok, no. pelik sebab hmm. Tapi subuh hari kita slow je So, aku biasa je <aja>. hmm. <coughs> Ok, cuy, istirahat dulu cuy ya. Kita Ini, masih ada ni Sudahlah nih, Ini, cuy Ini, ah. cuy Hmm Nak soalan seterusnya tak? Boleh, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim Hari tu Saya dengar dalam YouTube tu YouTube eh Ustaz kata Kalau isteri solehah Akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah Saya ulangi Hari tu saya dengar dalam YouTube Ustaz kata Kalau isteri yang solehah Akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah Dah kalau suara isteri tak sedap Kena nyanyi juga ke? <tuh> Entah soalannya Entah soalannya Pelek soalang saau. -soal. <laughs> ah. Oh, ah memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukannya wajib isteri itu menyanyi. Yeah. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Ah menghibur ya Sama ada hibur tu dengan senyum. Hibur tu dengan menyanyi. Hibur tu dengan kalau radu dulu-dulu dia bersyair. Nak syair dia bersyair syair. suami syair. nak tidur tu dia ber, baca syair baca gurindam baca sajak cerita dulu-dululah eh ha mana, cara begini lah মানে mengairatkan nah hubungan antara ya, suami isteri betul. kasih sayang sebab kita nak dengar lagu kalau mana orang puang lain hebat mana pun suara dia nah dia bukan penghibur kita penghibur kita isteri kita ha dia yang basuh baju kita, dia yang beranak anak kita, betul, betul. dia yang sediakan makanan kita, yang sapu-paga pakaian kita di rumah kita, dia dia sapu, dia beresih apa semua, itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi setuju saya. dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, disuruh orang lain nyanyi. Yeah. Nah, dia beli CD, dia dengar yeah. tapi dia dengar suara isteri dia. Sejelek apapun kita Nak selalu nyanyi Kerana nyanyi kadang-kadang Isteri nyanyi Kita rasa suka nak Walaupun tak sedap Tapi suka tak Suka Kangen, kangen. Kita nak tidur Dia duduk atas kepala kati Nah, belang-belang playa pula hidung kita Dia pun nyanyi Empat belah melintang jalur mu Dia dah sedap pun jadi dok sedap pun bini kita. Dok comel pun bini kita. Yeah, kalau sedap bini orang anak orang. Nah, jadi kalau suami, -suami ni kita kau orang puang bila kahwin, kita ni adalah Nah. Anaknya penghibur dia. Sama ada dengan senyumang yeah. atau gaya jalan kita. Isteri dia jalangnya sangat bodoh tadi. Itu yang akan kita so, kenangi ceritanya tu. Dia tengok isteri dia jalan lembek lutut tadi dah. dah. <laughs> Memang MC hari tu dak bagi sijil. Ah tu isteri yang pandai. Isteri MC. Nah, kami kan Andy tapi biasanya dak pandai. Ni jalan luar kalau dia masuk jabak baru dia jaga lakah catwalk. Oh, Gini tu. kaki Jabak Depang depan suami ni. <laughs> Elephant walk. <laughs> ha, <tak>? ha. <laughs> nah. Ha, jadi Diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki Hiburan suami dia Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami Suami suruh menyanyi pun nyanyi yang itu menghiburkan suami Nak bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami Biar suara tak sedap pun Tapi isteri kita yang mengeluarkan suara Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini kane kita suami dia dia isteri kita Allah wallahuanak betul betul sah tapi saya tak tahu saya tak kawin lagi <laughs> <Ha>. <laughs> tapi betul betul saya hmm. kata dia <laughs> hmm. sampai musim belum apa lagi season ya, belum eh. ni oh. kah, cuy betul kan yang muda nikah hari Malah curhat bolong-bolong hmm dia amok bolong itu nak buat sedak sikit sahab Oh, okay. oh, oh. nak buat jahat lagi nah. okay. Soalan seterusnya Zai. Kita terus dengan soalan seterusnya Ada orang kata hiburan itu Melalaikan, sebab Betul. tu haram Apa pendapat ustaz? Dalam Quran Ada menjelaskan bahawa Kebanyakan hidupan ini Adalah permainan dan hiburan Bukan menunjukkan Maknanya haram tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan Betul. Kalau main memang suka Cuma Allah jadikan kita bukan untuk main Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan hmm. Ataupun resah, yeah. ataupun boring yeah. tu kita bermain Nah, ya, Kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam Itu enggak nah, Kita bekerja, boring kerja petang main pipong Nampak? Pandang main pipong Kita boleh slow-slow Tapi Biasa tepuh lalak. Oh, eh, eh kosong lah. Eh. <tuk> Bermain, berhibur. Sebab hibur Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hmm. Hiburan, lagu ni. Pasing gini boleh. Jangan sampai gini. Sokang gitu lho. Kalau sokang, macam ni. Bukan Islam datang, dia menghalang. Ha, ni dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh. Dah benda, ismayan lakak puasa. Laham lakak puasa. Takkan berkembang Islam. Betul. Nampak? Batu itu kita tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar pakai Islam daripada zaman Manakah gemilang Islam dulu Sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana di hospital NASA pun nak digunakan barang ciptaan orang Islam Maknanya Islam ni bukan agama dia sekat Islam agama mendidik Jadi hiburan benda yang dibenarkan Cuma kita tak pandai Nak kawal diri Maka jadilah hiburan itu Melalaikan ha, Jadi lain kata Arak tak ada lah Bukan Islam datang Arak ni masa ni dah boleh minum Kalau nak minum ha, jangan banyak sangat Itu memang tak boleh yeah, Tapi kalau yeah. heboh orang dia bukan haram harang tetap dia, gitu. dia kalau haram, harang Aridi. Dia mari ke dia Nasa tidak dulu Lepas tu, bermain tidak salah Tapi ingat Allah cipta kita bukan untuk bermain saja. Gitu juga dengan heboh orang, heboh orang tidak salah tapi kita ni tujuannya Illa liya'budun Supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang salih Maka hamba-hamba yang salih Bukan mesti baca Quran pagi petang Dia boleh berhibur sekejap Untuk menghilangkan penat Ini kata Imam Ghazali Taala. Kita cipta hiburan Kita kawal hiburan Apa jua? Biar lillah kerana Allah Bila kerana Allah Macam yang kita buat malam ni Hiburan bukan benda yang haram Nah, Tapi hiburan hanyalah selek satu benda yang di samping kehidupan kita tidak boring tidak terus dengan satu benda saja maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan maka jadilah hiburan ini kerana Allah bila hiburan kerana Allah maka tak ada rasa melainkan pahala semata-mata wallahu alam wallahu alam mana lebih orang kita juga tak ada start ah eh? maknanya <coughs> tanya tanya <coughs> kita was sangat aman kita tengok kita syang kami Kazim eh, adik ate biga tu gerang gerang tengok ustaz eh. Double tu kita ok lu, kita main kat ki. Si Tapi tak cerita kawin tadi ustaz tau. Oh, tak. Kok keto lutut tu. Oh. ustaz kata bini tadi. <coughs> <coughs> Siapa dia menang malam? Uh, eh Osborne. Eh, oh. Osborne. Oh. Tengok got pergi kedai makan nampak benda maharaja lawak apa. Hah, eh? maharaja lawak mega. Dak saya pergi kedai makan. Tengok undi main pula begini. Dak pelakon sikit. Dulu rancangan lawak jenaka ada dak? Awak sini nak suka dak? Ini oh. dak jadi macam gue tengok dah apa bodoh ni. <laughs> Hancur sisat. Tapi bila kita keluar tuk pelakon ni sat ah. tu dia napa? Yeah. Ha. Kita keluar aje pelakon ni. <laughs> Dia tanya saya tadi malam nak cakap KL ke cakap Terengganu. Oh. Ha. Dah kita orang Singapura kan. <laughs> kata kamu nak boleh sakit nak cakap KL lah ni. <laughs> Tapi di sini hutan enggak sepenuhnya bercakap <clears throat> pakai bahasa ini ya. Kelantan ke Terengganu kaya hampir sama sih. Ada juga ini ya di diisi dengan uh, bahasa me, memang bahasa bahasa ini uh, uh, Selangor Bisa dikatakan Selangor bahasa ini cuy bahasa ini Melayu lah ya Soal yang lah. sering saya dengar Soalan sebenarnya Oh okey <coughs> dalam satu VCD Ho oh, Cak Tenun VCD me? dalam satu VCD Oh Gang kuliah Ustaz ada jawab, orang perempuan tidak wajib pakai tudung lepas tu VCD saya sakup, tak boleh main dong <laughs> Oh, bah. Tolong jelaskan boleh ketidak halo, halo, uh. Dalam satu VCD kuliah Ustaz ada jawab Orang perempuan tidak wajib memakai tudung Lepas tu VCD saya sakuk Tak boleh main dah Tolong jelaskan Alah, boleh ketidak Ustaz <tolong> Maksudnya ini Soalannya itu Maksudnya soalannya itu harus disambung lagi gitu ya sebab BCD di rumahnya itu tak boleh ini lagi gitu cuy. Tapi kenapa harus curhat gitu? Oh, dia dengar saya kata kau orang tak wajib pakai tudung. Lepas tu BCD lekat. Oh. Hmm. Dia beli hak pirat ni. Pesengang tak? Pesengang ni. Dek pun pirat kau. Memang betul lah Banyak tempat dah saya ingin mengajar orang perempuan dak wajib pakai tudung Tak pelik ni lah Ni benda yang normal, tak tak pelik Memang betul pun Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat Bukan wajib pakai tudung Ya faham paik Tutup aurat bukan wajib pakai tudung Ok Jadi kalau pakai tudung lo la la saja Jadi kot Tutup Ha. Leni pakai tudung ni Beloh lah pakai apa? Pakai tudung Sebing, da? sebing ha? Sebing Sepek oh. Hari tu kita pergi dekat Jaya Dia pakai tudung jomel dah lah jaya, Tudung jaya. ni tu tudung labu sikit lah Ini turung gitu Dalam big kecil apa semua Pakai baju pink hmm. kain hitam ha, Kata bagus budak ni Muda lagi yang mahu dalam tujuh belah-lapang belah pakai tudung tau hmm. nak? Ha. Muka lawa pakai tudung, bagus kan? Hmm. Tapi bila dia sapar belakang, kita pusing belakang, belah kat pehi Oh, ada nombor telefon. tak? <tong> eh, dah, dah, dah, dah, dah. <tong> <tong> <tong> <tong> Kira nak nak potong tegut sama <tong> gua suka season Sonni. Dia tu di mana-mana pun ya. Kalau dia mengeluarkan lawakannya tu memang berciri khas, cuy. Inilah ciri khas Season. Pakai tudung tapi belah paha. Ha ni, sebab tudung tak wajib pakai tudung wajib tutup aurat. Ya, betul. Dia pakai baju kurung, pakai kain, pakai seluar, pakai blouse, rambut tak pakai tudung tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib, bukan pakai tudung tu wajib, mana yang menutup aurat. Nah, dia ambil baldi sekop buat mata sikit. Jalan tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Ha. Turah. Turah. ha. Tudung? tudung satin boleh ke kalau nak buat gitu tak? Ha, tak ada, tak ada ke tapi nak buat tak ada masalah. <laughs> Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung, bukan nama jilbab, bukan nama sarung. Neh. Ha, waktu kita kalau pakai jubah, nah tapi dak tutup aurat Aura, tu haram pendia. Pakas luar tutup aurat pakas ke tutup aurat gua ni boleh pakai jubah dak tutup aurat dia pakai jubah stretch ketap hmm. jubah tu kain stress jenis nipis dalam nipis stretch pula nampak betul 34 27 60 <laughs> nah <laughs> tapi nama jubah busana muslim tetap haram kerana dua peraturan tutup aurat yang pertama tak nampak tubuh oh, yang kedua yang ketat, bentuk ya. ditutupi hmm. Tapi umat Islam di Tajikistan Di utara pergonongan perempuan dia pakai skirt Hukumnya harus Sebab bawah ada kasut kulit tinggi Pakar skirt Haa tu paham Eh ke mana pakai skirt pula Haa skirt tinggi pakan Sebab pergonongan takkan nak kemaratung Orang gunung Malah teloroh gitu Jadi kasut kulit dia tinggi Dan skirt dia sekat lutut Nampak tak nampak bawah ditutupi oleh kulit bulu Atas pakai skirt Nama skirt tapi tutup arah tak tutuh arani dah kita faham bukan nama nah ini banyak ni banyak boleh bahasa tu comedah tapi nampak juga oh, jadi pakai tudung atas lengan pendek lengan hmm. pendek yeah. pakai tudung ni lengan pendek kat ini nak naik kereta boleh tahan kira naik bah oh, naik bas kalau duduk dah apa berdiri pegang gitu <laughs> nah nah kita duduk main iPad sebelah aduh nah nah, <laughs> nah. <laughs> torek tolak ni huluti yok dia pula <laughs> Wah makang hidung bulok macam kita, saya aw tengah bau wah magiaw aduhlah ini ini ini saya uh, pertanyaan pertanyaan saya dari dulu banget cik karena sebab mak cik saya, saya setiap pulang dari Malaysia itu selalu begitu menggunakan uh, apa namanya jilbab panjang. Tapi lengan lengan pendek gitu cuy. Jadi saya tengok di Malaysia memang ada aja. Saya berapa kali melihat video apapun itu. Di sana masih berlaku gitu cuy. Gak tau. Itu yang jadi bahan pertanyaan penting buat saya cuy ya. Saya tertanya-tanya dan Ustadz jauh seperti ini. Kayaknya Ustadz memang tidak membolehkan gitu ya. Karena ya tadi yang di atas pas itu cuy. Itu pertanyaan saya sudah lama akhirnya Ustadz bisa menjawab itu cuy ya. Main main bau Oke, jadi. Wow, pemain air ah. Wah, udah selesai. Oh, ada part 2 ternyata yang dibagi ini cuy. Aduh. Oke lah, nanti kita lanjut lagi cuy, part keduanya cuy. Oke cuy, ternyata ada dua part ya, di sini ada videonya ada dua cuy ya, yang saya simpan dari kemarin gitu cuy. Ada dua ini yang part pertama dan ada lagi yang part kedua cuy. Insya Allah saya akan buat lagi yang part kedua cuy ya, kita lihat dulu. Intinya mulai dari awal video ini sampai akhir ini, saya mulai ini cuy, saya kayak mahir banget gitu ya, untuk e, menerjemahkan atau mendengar e, ustaz bercakap itu memang asli... 85% Saya paham gitu cuy ya Berarti saya sukses ya Berapa hari saya tengok video-video Ustadz Belajar sikit-sikit Akhirnya saya uh, Memahami gitu ya Bahasa-bahasa uh, yang cukup uh, Sulit Yang ada di Malaysia gitu cuy Oke yang saya suka dalam video saya kali ini cuy Adalah banyak banget pengajaran yang saya tahu cuy Selama saya mereaksi Ustadz Ustadz Syamsul Debat Memang banyak-banyak juga etika, attitude yang saya pelajari Banyak banget yang saya dapat dari Ustadz Dan di Ustadz Azharidus ini saya lebih apa namanya Lebih ingin belajar lagi tentang agama Islam yang sebenarnya gitu ya karena setiap ustadz itu punya karakternya masing-masing, cuy. Ustadz Syamsul Debat itu memang eh, uh, dia ahli dalam bermotivasi gitu ya, keluarga, bekerja, pekerjaan, uh, anak. Pokoknya banyak banyak hal yang di kehidupan sehari-hari kita gitu cuy ya. Dan kalau Ustadz Azhari Dros itu lebih ke memang ke agama gitu ya, agama Islam yang sebenarnya cuy. Banyak yang saya tahu di sini cuy, banyak pengajaran yang saya tahu tentang haram atau tidaknya suatu kegiatan atau suatu kegiatan. Contoh ini tahun baru gitu cuy. Apakah haram kita merayakannya? Ternyata nggak terlalu ini cuy ya Cuman berlebihan aja gitu ya Apalagi main kembang api gitu ya Caranya sahaja gitu ya Kalau mengucapkan selamat Mungkin nggak jadi masalah gitu cuy Tapi kalau merayakannya berlebihan Nah itu yang sudah Maksudnya melewati batas gitu cuy ya Oke sekali lagi Kalau memang suka dengan video ini Silahkan bantu like-nya Dan tinggalkan komentar di bawah cuy Bagaimana pendapat korang dengan Kolaborasi antara Zizan dengan Ustadz Azhar Idrus ini cuy sama-sama dari Terengganu dan dari segi muka juga saya pikir hampir sama gitu cuy ya Mungkin membedakan itu cuman matanya saja gitu dan jenggot dari Zizan itu agak sedikit je ya kalau Ustadz besar gitu ya panjang gini gitu. Dan sebelum saya pamit, kalau memang saya ada kekurangan, tolong dimaafkan, cuy. Ya, sekali lagi, tolong dimaafkan. Dan kalau korang punya request requestan tentang ustadz Azhari, terus korang bisa komentar di bawah. Ya, simpan di komentar atau kirimkan videonya di TikTok, bisa di Instagram juga, bisa berupa link tidak jadi masalah. Nanti saya akan buka, cuy. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you, next. Thank you, next. Dan thank you, next. Bye.